jadi penyanyi atau penyairnya tidak ada yang benar karena saya punya guna tidak ada yang benar karena saya akan itu yang bingung terus hukumnya Orjani <laughs> hukumnya orchen, <orcani. laughs> boleh alat malahi itu hukumnya yo hukumnya yo hukumnya ada orang pake kan alat malahi itu kabel haram Orjani ya haram tapi sing muni haram, ya sing yang menikaharamu Haram itu senangannya ya menyentuh orchen, yang ada Orjani terbangan bergabung tidak ada yo ya saat seneng, jadi semuanya haram juga seneng, rumah no hajar alwi, rumah no sopola penyair sulis, padahal no noh, banyak ya, makanya banyak ulama tentang Indonesia terkenal, ada di terkenal top senengannya mbak Endo Archid, <autre> terang <storytelling> terangan di ruang <unexpecting> tamu, tapi uang keramat dia tetap kurajat jatuh karena alat <laughs> malah itu coro ibnu katsim, bacaan bingung no. Cara ulama pakai alat malah itu haram semua apalagi gitar karena si Arul Fasaq itu jadi simbol orang fasik. Kali ora pantes do wong serbanan diubah kan arep masjid terus main apa? Gitar. Terus kadang nyanyi ya Nabi, salah malah gitu. boh, kan, buh, gitu. Tapi wong kan kudu duwi. Tapi lah ora ketok iku terus rapopo. Ya koyak musik-musik seksual lewatan kan yang gak berdiri gak bergitar tapi kan gak kita meripat itu tuh disentak di masjid tuh joko kok tentang ini pengajian jadi manusia gampang bodoh nana yang gerak aram terpakai tahu nulis lah manusia gak geraket tahu terus kayak enak koyak bintang nih Mau nyerang emang Peter, emang mangan potong orang, cacingnya dipangan, kadalnya dipangan, tikus, bosoknya dipangan, cemangan Peter, karena jadi Peter, nah disemple lais, terus saya kira murni Peter, emang redogat gini ya, toko, kadal ya, kok dok, tikus, tikus, saya udah jadi Peter, nah gue saya ingin ngerokok nasi selatan, wangi, cemur, kumis higienak, padahal gue, gue uang fanatik, gak tau lu sule gawin, waran sama nenek, batang Australia. Grup hadrosim top-top, nangaran semen tok putih, setuju dia tong serangi, Gor ortunnya macem-macem, narang tuh wae sonangit gitu, tapi setika set, Aman lani yo alat malagi, di maknani malagi, kuma al hat, sing lah lenno, lo sama pengiran. saya ikut olak zaman, ono alat malahi jadi alat bengiling Pengiran. Sementara saya mesti haram, yuk tiba di gonguito, udah penyanyi-penyanyi sing from now. Ini umur kau masalah yang paling. Kau kan gak haram total PT, mau BP, jalan lutut, naruhung, mau nanggala mengheran juga, ambek Yang wong itu Vivali. Buat gimana nih? Soalnya aku alat musik aku pusing di kesuku. Sungai Wong, nih, taro, kita ambil haram. Tapi jee jee kok nyetel lagu-lagu sih musikan gus, tapi solawatan, ya, boy ager kaget tau gue yo terus salah tapi gue ini kok, jajan nanti lo langsung. Lah kita tidak benar, saya kita lumayan, kalau Habib Serot lumayan rasa origin tapi solawatnya nengnoi gue solusi gue termasuk. Dia rasa origin tapi uang semen nope, solat. Di macam-macam ya, dari macam alat malah itu kan maknanya malah itu alha, al alha gusing, alha al gusing, alha giling, ilhan. Pokoknya tau okay. right. tadi urusan meyala, langsung paling longgar alat malah ulama alamak, ih, nukazim -huh. itu masyur. Malah nak senggarang, ibridu, malah para meneng. Nah, nyontok nongong islah, lali pengiranu, pokoknya wong main orcin, faus ripet, filhani pil. Alhamdulillah, nanti ya semua nongong islah ane cara kulo wis keyakinan kulo sapie orjen alat-alat ih haram noise pokoknya muni haram la terus tapi ana pengecualian pengecualiane yo mpo gelas karuan kasil ngelingno pengiran yo wis halal ora yo tapi ora usah muni mus pokoke ora sing dikecualian apa yo mpo ora ero kan Allah hobi pamarati ku parati ban kok seneng lagu Umi kalsum, seneng wong mesir dhe seneng kae ora seneng banget kok sampe terus ngantul terus gituoten gitu Pulang dulu, nang mokar. Nah, darah kaset ya suntuk. Kung arum, darah nikasan dulu. Suntuk. Mau cut, suntuk. Mikal som, suntuk. Nang sumut arum, mokar. Cuma mau kulap bebakul. Haram, harum. Mikal som, laro. Perkara dek, laku nih orang nunggu. Musikin. Tapi uang arum dulu. Cun arum, konser mikal som. Ikut tiket, nte. Merekonser, meraum mesir dulu. Mikal som. Tapi natako ya menikar. Jadi orang-orang yang unik Iya, itu video umi yang video tentang video Wong Arab bubur buci luruh, pacari luruh, rarom, nakekusnudon, ya, nggakpeh, buci nega-pe, nasi udon, naga-pe, dombanan terserah, nggakpeh. Wah, ini video itu, warung itu tinggi, apa ya, ya, masa, tenan, nggak nara, buci, tibi. Yurarom, 000, 000, seputar Mekah itu di Ibaratku ngajenobo, musik. Tapi kalau lama di luar Mekah itu ya relatif, <tuk> Apa, itu biasa. Itu halal relatif. Indonesia aja cek ono era, -era solawatan lagu-lagunya. Iku wae urutan boten mau dikaset-kaset nggih. Ngendi? Oh, ngono. Sespandro lagi mendingan lagi. iki sing aramno nak dhewe gawe do nyetel Lur. Ka sing muli karo aram ya Lur, pengajian nyetel ikutan nyetel dendutan. <tuh> Salat. Saiki ora kabib sak <tuh> sedulur ngabuh se. Nyetel itu kan? Iya, jarang ya kosita wae apa, Mas. Kosita nate terjemah jene ya dendutan padha kosita wonten berhubung bahasa Arab mana nih gambusan cuma bahasa Arab yo. Ya cuma nang HP kosida HP. Naile ya ele nah, kan. Berapa sing ngarep yo ya di Javen kan Javen ya doandutan tapi doandutan Arab. Lah to panabe yo ele yo tari perut kok Mesir ngono iku. Koyo <tuh> macam-macam ya. Dari sebagai Pangeran para penyair, wong sesat, wong rapener, kecuali sing iman, be amilus Rasulullah subhanahu baru ta'ala, jelas Qurannya iman, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, amanu subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, subhanahu, istisnae isokai kita udara ni, para penyair ku, wong sing tu so, waana ku miaku lu, namala, ya, falun illa. Illani sofo yo mpo, pokok illa leddina amanu, soame do so dinka, yo gue gue semua angel, pokok ya pokok, sana kok, orang, berarti datang ngaji kor anwe, yo mudi kala, kese kala sofo, pokok illa leddina amanu, yo nar rosin so dikhadiyo sofo, isokai ngono, pokok ya orang istisna illa, cokape kara menjadi nabiu yang unik, <laughs> terus tengar pemecetiu ono oh, tarian abbasah, orang-orang hitam yang punya tarian, itu nabiu sering delok biasa itu aisyah, dia orang ini halal tapi pokoknya delok ngerti nabi kok delok, itu delok nah, Aisyah isah, <laughs> bingung kan, ulama nafsi kan bingung, lah <laughs> <laughs> anak orang ulama si nafsi, dia merkoh pasti aisyah cek cile, berarti orang kena hukum, lah nabi malah delok gede. <laughs> Aisah Cile, segini, Oh anak-anak yang ya eh ulama orang orang orang nanti dia yakin tora saya lagi misalnya ini orang tahu itu ayu, dibedak bajingan tapi diperkosa, terus dilik dengan mahmud tidak ada orang yang menyebabkan? saya jawab, si bodoh apa jujur? saya jawab, si bodoh ini apa jujur? jawab, si bodoh ini Gak <esi> dari Imam Ghazali kan ada istisna bodoni wa wa wa istisna misalnya wong di bodong dolle beti patah ini terus delete neng umahmu wajib jujur lewati bodoni jujur bodoni Orien jaman sohabat perang ya bukan bodoni bukan perang sampe nabi kan, innal khabar kita perang ibu bodoni Kak bodoni orang menang tapi tersebut karena Bodoni itu halal, tidak ada kepentingan dia sudah ada hukumnya itu, semuanya yang ngono semuanya saja makanya Nabi Ibrahim sudah hilang, dia sudah tahu Bodoni Eling terus menghantikan itu tapi mengatakan Bodoni itu ya bahaya dari Nabi Ibrahim sekarang ayu ada wong Palestina berapa anaknya? Bodoni sini ada orangnya, Ibrahim di daerah kan ada orangnya, mania perempuan sampai di tukang jasus, peneliti perempuan jadi tiap perbatasan kota itu pengamat perempuan tidak ada yang tangkap <tuk> tapi tidak ada yang menyebabkan sebabnya tidak ada yang menyebabkan tidak berarti pasti menyebabkan Ibrahim liwat, Mbak Sinten sekarang, langsung ditangkap cek, sampai matur rojo, tidak ada wanita secantik ini gue ada yang tiang tidak ada yang menyebabkan orang secantik secantik gitu dia ya, yang dihadiahkan oleh rojo sekunangnya kuno maniak perempuan nah, rojo menangan nono tukang nangkep tukang nyekel tidak nah, ada orang-orang ceritanya paling selingkuh terus di anak kebu kebu-kebu itu tidak merkembangkan kebu-kebu itu anak rojo ilegal kebu-kebu itu ya? Kebu, Nggak, anak rapat ilegal ya? kebu-kebu? kebu-kebu itu ya orang-orang rojo tapi ceritanya ngono ada di sini oh, rojo-rojo di sini Bola <laughs> hasil barang ke cekel liu, sarah hiu, diapit di cemen nih biar ibrahim Ibro kau, pam, ih apa masur ih bro ini, hedihi ukti, ih mesti untuk servis, kok duit, mesti di ibrahim noh ih bro hem, nabi lamun ih tullur, ip status ip era dihormati mati, apa tullur kulo, hedihi Meskipun Nabi Ibrahim mengelak panjang dulurku fitin, maksudnya dulur <tuh> agomo, <sesetengah> tapi, tapi kamu nigo ngono deh, orang mau fitrin, bukan mau nigo no. Itu tenganti eling eling Nabi Ibrahim dengan akhirat termasuk beliau keisohnya apa hati berkeling tau nopo, kan? bodoni, sebenarnya itu bodoni bener. Tapi kalau lama darah bodoni seperti itu, boleh. Topless, curung itu lah, no sharing, bodoni. Ya, Alhamdulillah kan, ya, ya ke kan gua sederhana diolah Ya, kita sering berdoa Barang dijawab bukti, di barang Ibrahim tidak dipatahkan Barang syarat, tiap api tersentuh Dungu, ya Allah, kalau ke hujulnya kekasih Gua tentu pantes disentuh uang doli Terus tangannya rojo itu jimpe Jimpe itu salah, pacar api salah Salah itu mau terus jimpe, Coba seperti ini nah? Ya cimpe. <guluh> Terus tangannya mungkar gitu ya, no. loh, salah pokoknya bahasa Arabnya apa? Salah, no. terus sampai tiga kali gitu sesuai rojo ngerti. Woi wa, wukan ngirimi aku manusia, tapi ngirimi setan Pengalih <laughs> <nanti kelaun>, <laughs> ya, musih tanpa gutor noh corak naik dikawal nih bau. Ya wong di sayur nangeke penggurmatan wak, malah tiga hadiah. Tiga hadiah hajar, jadi hajar itu hadiah kan bu. Cara, ya hajar saya suatu saat tadi bu enak tapi Nabi Ibrahim, Nabi Allah itu menyusul awal e zaman itu Nabi Ibrahim sedang hajar bisa so juga takut ada apa-apa ya pria punya selera, kok ada apa-apa itu takut ada apa-apa senangannya kok takut itu juga kok so, takut akhirnya itu pinter orang-orang yang lintingku itu pinter dengan urusan sitok itu pinter walau hasil, secara ikhlas, hajar di negara kepas ini Nabi Ibrahim itu berbeda anak dilahirkan hati anak-anak dilahirkan hajar, terus hati anak-anak Ismail tambah cemburu sarang pe aku radiana kok ambil hajar yeah. <laughs> ya, wah serai percajian hebi pokoknya hajar gitu kok lukai soal ibrahim puyung, ibrahim lanang keserah kurang akal pokoknya tenang yo, pokoknya lukai vivas maus no, yes. pokoknya gitu kok lukai mungkin pikir anisara itu pura ini tipe red, gopi bile tipe red penel, ibrahim pintar singki lukai ku anting kuping. Kupin mulanya kupingku sunai nabi Ibrahim. mulai gue sih bokai tambah yuk berketi bolongi kupingnya ini kayak yanti, dengan alasan bapamu itu pinter kafe nabiyo yuk pinter, kayak itu kiai serapati pinter, kekaranan gerwajo itu serusa tuh nyanyi, cekalah bener nabi, terakhir cemburuin emang terus konda kok singa tapi Ibrahim kekasih yang bengirat Sito abe pangeran itu tergakuk tentang kota suci Mekah. Sino kok kota suci Al Arbil Mekah. Jasa dari Sarah hurip tentang Palestina. Hajar hurip tentang. Jadi anak cilik Ismail itu terus ditinggal. Jadi itu soalnya jam-jam, bareng orang jam terkenal suku Curuh, bareng orang suku Curuh makhluk Ismail garwabeh suku Nabok, terus jadi turunan bangsa Arab sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bareng Nabi Muhammad ngaku Nabi, ono masalah Nasab. Muhammad tuh siapa ngaku Nabi? Kecuali Iran yang jadi semua Nabi pasti turunannya Nabi Ibrahim nabi ning israeli turunani nabi ibrahim akhirnya allah dahwah fi hi ayatum dahinatum makom ibrahim orang arab ya turunani ibrahim bukti ada bekas kakinya nabi sinton ibrahim, disebut makom nopo ibrahim akhirnya ungi sebagian misi iman Muhammad bagi nabi pantas mereka turunani sinton ibrahim bukti petilasane itu ada makom nopo ibrahim disebut fi hi ayatum Bayi natu makom nubuh ibro dari zaman penro, jadi makom ibro itu di bawah daknokoran gue bukti kesejarahan anak na sampai nabi dong nabi sih ter nabi ya wah ibro sebenarnya di runut sejarah pada zaman gue duga si duga sih penro malah uang gue dibujur lurus ya marah itu kara nanti bujur lurus jadimu kau buang mobil bus semacam macam kami wange tak kau ibang saatku kue alat musik gue Iya, saya mesti mari karam. Mau aku ya, uang dokter, dokter. Usah mesti mari karam. Nah, latih uhm, nah, musik, kau um perang mati tuh, oke. Ya, tapi misalnya kayak mau nikah terus atau kiai aja, cuy. Teras macet terus main gitar, um perang halal. Freeport, repot Freeport, dong. Kalo kalo mau nikah lah, dia tetap ragu lah. Tapi kalo mau karam kamu mau istisna, you ragu lah, mau nih, lalu itu benar, hukumnya Bodoni itu juga ya haram tapi ada pengecualian, pengecualiannya apa ya? pokoknya ada itu ya, masuk contohnya wawah, cari Mambu Zalini itu ada yang ada, ada pengecualian berdapat pengecualian sampai diperkosa terus dilahirkan ke sitapohi, mana perempuan tadi? tapi wajib, jawab jujur atau wajib Bodoni? wajib wajib ya tapi kalau saudara ini uh, Bodoni itu ya bisa boleh, bisa ndak kesannya kan bodoh sih, boleh juga kan itu tak boleh Wangi gitu, itu sama ngaji, ya, penting ngaji, penting ada di ISIS. Ya, ngaji itu, <laughs> gendero, ya. <tokan> atau bodoh, nih kayak gue tau, nabi student, itu loh nih dulur, kulo kalau mau mau mau ribut cuy, baru bareng mulai Kecap tersinggung, kue maut ajawab, judulku, mereka orang-orang yang kumiki, uang Islam, kecuali aku, beku, wefa, anti, uktifil, Islam, beku, judulku, foto-foto, aku, motor, kok, Islam terus, Nabi indi, nenas, video, di perhitungan, mohon, aku, wujud, tapi patah ini, agak ngomong, di ayu, dipuju, kerajaan, yang mana, ya, perempuan, tentu suami, dan ketrok, dan ketrok, di ngomong jadi istri, jelas, aja, di Wah, habis minas iya kan, suara saya berapa-berapa penyanyi, berapa-berapa penyanyi, wadah karulan eleng sopo ngake weng awak kateran karna ke, mana neeling awak tetepai, maksudnya dalam visi wuhum, tegese orang ipu, no wuhum, eh wong akak, puasi roh posi ir, ani TV, sanging tikir, tedi mesi pun bermain siir, tapi tapi orang ala pikir. Pero walaiksi kau ini kehukum, walaiksi kau ini kehukum, walaiksi kau ini kehukum, walaiksi ini kehukum, walaiksi kau ini kehukum, walaiksi kau ini kehukum, walaiksi kau ini kehukum, walaiksi kau ini kehukum, walaiksi ini kehukum, walaiksi kau ini ini kehukum, walaiksi kau ini kehukum, walaiksi kau ini kehukum, walaiksi kau ini kehukum, ini dawa waduh cik, muni tok moni muni so, cik lain tak lain, lain raja dan mau ramal bayaran oleh gua pun, kau, kau, kau, kau, kau, kau, Biar apa pingat, musuh-satria Gitar tua agerai. Udah gara-gara Quran kok dia iri. Musik, sehingga kita yakin quran quran butuh itu dalam hal ini benar yang dalam jelas quran istisna yang ilang-ilang Iman kok ada pangeran juga teh tenang Wanta soru, lan podo gawe intisor, gawe pembelaan neng Islam sobong aja. Intisor membuat pembelaan untuk Islam dihujuihim kelawan ngritike Wong Islam alqurufar engkafir Tung kelawan ngiritike suaro alqurufar engkafir. Jadi boleh bikin lagu di mana menguji Islam dan mengkritik orang kafir. <Sukain> wah, ya tetap menang Pak Haji, nggak gitu ya? Lagu-lagu kan, oh. <laughs> wah, ya. Jadi cerita apa lagu Khalilin? Memuji Islam, <tuh> mengkritik orang kan. Serosatih terus-terus. Nang, so semoga sembuh deh.